ya enggak memasang ring jadi isi kakinya udah agak besar gitu peralatannya yang kita gunakan seperti biasa ada ring ring ini polosan ya ring kandang yang ini ring nomor urut Perak atau lidah buaya, saya selalu menggunakan lidah buaya karena untuk menjaga kealamiannya ya, jadi bebas dari bahan kimia. Oke, kita mulai aja, ya. Mula-mula kita buka dulu, buka dulu seringnya di berikan dulu aloe vera nya, terutama bagian dalamnya. Aloe vera oke, sudah kita simpan yang ini juga sama. perkutut pijiknya kita ambil udah ini yang kita kelupaan memasang ring 3 minggu lebih nih, hampir satu bulanan. Setelah itu, kita ma e basahi kakinya dengan aloe vera. Kita masukin ringnya Aduh Kita tarik ke belakang, kita dorong pelan-pelan. Lepas, -pelan. nyopot lagi deh. Ini dulu tenang dulu, sebelumnya harus harus tenang dulu. sebabnya nah ini udah nah kita masukin Saya tremor ini. lagi. Kita pindah, selat. Kita pindah, oh ini. Basahin lagi. Masami jangan ragu ya Nah, cirinya jantan sisiknya seperti sisi kobra apa juga. Oke okay, ya. Sudah terpasang. Menggunakan aloe vera tuh lebih alami. Apabila dipatokin juga ya. Dan nah, mungkin ada racun yang termakan bahan Bahan-bahan kimia yang masuk ke temboloknya juga tidak akan menimbulkan alergi ke kaki burung. Saya sarankan menggunakan bahan-bahan yang alami. Bisa aloe vera, bisa juga kembang sepatu yang dikecek ya. Kalau enggak kembang sepatu, pakai cincau. Menggunakan cincau juga bisa. Pokoknya pergunakan yang alami. Masih kayak burung puyuh ini bulunya Oke kita masukin lagi sini hmm. Oke Oke teman-teman ya Ini dibantu subscribe Like dan juga komennya Ada ringnya yes. nah. Cukup sekian Tutorial dari saya Mudah-mudahan berguna Gue pilih topik walidaya